Setiap kau takat padaku? Apakah ku tak dipandanganku hasratku Sebuah ku tak tentu Setelah dekat denganku Hanya kau yang membuatku berhenti Lepas panah asmara. Sampai Xa Katakan cinta, oh, cinta sudah kubur, saya sayang. namun kau hati dengan raja yang. Seperti halnya panas